Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Selamat malam Selamat siang Selamat pagi selamat sore Untuk teman-teman semua uh, kali ini kita akan membahas uh, seputaran lau ya uh, ini tampilan ini Gunung Raai Gunung Mer di Surakarta To Solo dan itu kota Madiun Ini Mauspati ya Atau Iswah city Lapangan udara Khusus Angkatan udara Nah inilah uh, Puncak Lawu Teman-teman Kemudian <tuh> ini Ponorogo Kota Ponorogo Ini puncak Wilis uh, Coba kita Zoom ya teman-teman karena menurut pemberitaan atau isu-isu yang beredar di youtube ya. dan di media-media sosial lainnya itu lawu diramalkan meletus lagi tahun 2022 benarkah demikian nah inilah uh, gunung lawu Mari kita lihat bersama dengan cara yang murah meriah, cara mudah yaitu melalui Google Ads. Kita perhatikan bersama sebelum kita bisa ke sana atau akan ke sana, paling tidak kita mengenal, ya, mengenal sebelum kita Menangkahkan kaki ke sana, khususnya bagi teman-teman yang. Kemarin mendaki, itu pencinta alam. Coba kita tampilkan place itu, kota ya. Kita tampilkan road di jalan. Nah, ini kita perhatikan di selatan laut. Ternyata ada darah ramai yang terdekat dengan puncak laut, seperti Cemoro kandang. Oh ternyata uh, pendakian itu jalannya ada di selatan ya dari arah selatan Lawu ya teman-teman. Uh, ternyata jalan pendakian itu dari arah uh, base Camp, uh, ini base Camp saya Bu dan naik ke arah utara terus naik. Uh, kita perhatikan kita tarik pelan-pelan ternyata di sini ada tebing yang curam nah ini ada pos 2 pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu nah kalau via yang lain saya tidak tahu teman-teman ya ini ini pun kan kita mereview itu nih melalui Google Ad. apakah ada jalur lain eee, kita tidak tahu ya saya tidak tahu bukan kitanya apa namanya? Nanti kita lihat, kita terus saja jalur pendakian Jawa Barat sampai akhirnya sampai ke Sendang Derajat, terus kita geser. pelan-pelan nah, agak tak sedikit pengaruh senyala. Terus kita tarik ke utara Nah, disitu ternyata ada pasar yang Labu. Nah, ini ini lagi in, apa kawah ya? Kawah lau coba kita zoom. Nah, di sebelah kawah itu, seperti ada bangunan. Tidak tahu bangunan apa ya? Coba kita hilangkan nah, tampilan rodnya. Nah, bila kita tampilkan seperti itu. Nah, kita hilangkan saja. Nah, itu jadi tadi ada arah uh, menuju ke... Kawah. ini nah, inilah kawahnya, teman-teman ya. <tuh> Bagi teman-teman yang sudah pernah ke sana mungkin akan bisa uh, mengetahui dengan pasti ya kalau saya terus terang belum pernah. Ternyata ada jalan ya, ada jalan uh, turun ke kawah itu tampaknya, teman-teman. Coba kita geser sedikit, kita besarkan nah itu seperti ada jalur turun ke kawah. Teman-teman, Coba hai, hai, hai, lagi. Ini puncak tertinggi hai, dan kawahnya teman-teman. Yang -teman. nah, diprediksi bukan diprediksi ya, diramalkan ya teman teman ya hai, hai, 2022 hai, hai, hai, terjadi? hai, tahu teman-teman nah, kita besarkan lagi nah, ini tidak tahu tahun berapa ya di potret dari angkasa oleh google Ad yang nah, jelas tampilannya seperti itu coba kita geser lagi kita jelajahi daerah sekitarnya nah ini tampilan visual dari angkasa Uh, ini sekitar jarak berapa nih? Uh, dari sekitar seratus meter ini teman-teman. Seratus -teman. hmm. meter dari udara. Nah seperti inilah pasar uh, diam laut. Maka kita geser lagi. Itu sepertinya ada jalan. Itu jalan apa? lur sungai ya. Selalu sungai alam nanti datang. Nah, coba kita kecilkan lagi, biar biarkan jelas. Nah, ini ini puncak tertinggi. Ini teman-teman puncak -teman, tertinggi itu nah, dengan kawah dan ya. penyebab kita kita lagi. Dan ini tebing selatan. Ini, ini tebing yang paling curam. Nah ini tadi yang tidak ada keterangan ini bukanlah tahun daerah udah rahabah oh pos 5 jalur teman-teman pos 5 jalur tondo Teman-teman yang sudah pernah ke sana atau akan ke sana ini karena menemui ini rumah mandi itu itu pos 5 jalur tondo kita kecekan lagi ya teman-teman seperti inilah penampakan uh, larang lawu sebelah selatan dari arah kawah uh, sangat curam di situ uh, coba kita hilangkan ya. uh, kita tampilkan lagi ini larang yang paling curam kita tampilkan lagi itu jalannya itu pos 2 125000, nah tampaknya cuma ada satu bangunan ya teman-teman itu -teman. itu teman-teman kita kecilkan lagi biar agak jelas hmm, ternyata jalur pendakiannya itu kayak di apa ya nah ini postiga postiga Pos tiga Manis serjung. Jalur pendakian ini kayak di di jurang ya teman-teman ya, nah, di jurang sehingga memang rimbun ya kanan kiri itu lereng ya teman-teman. Nah, Bener kesini jalur pendakiannya teman, teman. Dan menurut banyak cerita sepanjang jalur pendakian ini banyak cerita mistis gitu. ada yang bercerita bahkan di sini ada pasar woi pasarnya para jin peperangan itu teman-teman ini yang pos sedang derajat atau ini sudah sudah puncak ini teman-temannya ada jalur udah puncak itu coba kita ke utara terus nah itu pasar pasar di yang laut saya tidak tahu apakah di sana benar-benar pasar dan nah, jelas banyak bangunan seperti itu di puncak itu teman-teman kita ke utara terus, apakah ada jalan lain? Nah, ternyata. Tambahnya tidak tampak ya. Nah, itu di Garak Laut ada candi cekong, kemudian ke utara terus. Itu tambahnya hutan belantara nah, Ini kita sudah turun. Selatan, <tuh> itu teman-teman. Baik, teman-teman, uh, seperti inilah uh, penampakan dari Gunung Lawu dan sekitarnya. Uh, sebelum kita ke sana, atau akan ke sana, paling tidak kita harus tahu seperti apa. Kita, gitu, teman-teman, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.